Baiklah para sahabat di manapun kalian berada untuk menemani santai sore kalian saat ini bank Mimin akan memberikan informasi menarik dan terbaru nih seputar idolah kita ke pertama persahabat ya kita awali dengan info dari Indosier menginfokan kembali untuk acara aksi Indonesia 2022 persahabat ya nih kita semua disuruh untuk ikutan audisi online aksi Indonesia 2022 periode pendaftaran itu mulai tanggal 1 Februari kemarin sampai 28 Februari persahabat ya tinggal beberapa hari lagi saja persahabat periode pendaftaran ditutup yuk daftarkan diri kamu ini gratis persahabat ya untuk syaratnya kita lihat persahabat yang pertama itu laki-laki atau perempuan yang kedua usia minimal 16 tahun peserta perorangan atau duo yang ketiga memiliki kemampuan wawasan agama Islam yang keempat mampu membaca Al-Quran dengan benar yang kelima mampu berdakwah minimal tiga menit dengan tema bebas atau non-sara yang keenam, apabila memiliki keahlian lain, misalnya kesenian, harap menyiapkan peralatannya masing-masing, yang terakhir, bersedia mengikuti karantina di Jakarta. Persahabatnya itu persahabat, adalah syarat pendaftaran untuk ajang Aksi Indonesia 2022 yang akan tayang segera di Indosiar. Mudah-mudahan bersahabat ya, Leslar. Lesti Bilar bisa ada di acara tersebut. Kita berharap banget ya, mudah-mudahan idola kesenangan kita selalu bisa menjadi bagian acara-acara di Indosiar. Amin. Untuk berikutnya, kita lihat juga bersahabat. Ini ada momen spesial nih di lokasi syuting hari ini. Terlihat tuh, ada Kak Wanda Hara, ya, stylist yang luar biasa. Mudah-mudahan acaranya berjalan dengan lancar dan selalu dipermudah apapun segala urusan idola kesayangan kita kasih semangat dan selalu kasih support yang terbaik nih buat tim Leslar dan idola kesayangan kita dan selanjutnya persahabat kita lihat juga di sini ada unggahan terbaru dari kak Siren Sungkar disimak persahabat ya ini terbaru banget nih diunggah oleh kak Siren potret Semalam ya ketika Kak Siren dan Bunda Lesti ini temani Suami main sepak bola Masya Allah Bunda Lesti memang Cantik banget ya Ini sih so cute banget Masya Allah mudah-mudahan sehat selalu untuk mereka Dan selalu diberikan kebahagiaan Kita lihat juga ini salpon dengan kalimat caption yang dituliskan oleh Kak Siren Kak Siren mengatakan si baik Lesti kejora Tuh jadi dipahami kembali Memang benar-benar Bunda Lesti adalah orang baik Kak Siren saja mengatakan langsung loh Kalau Bunda Lesti adalah orang yang sangat baik Dan di postingan ini pun banyak sekali tanggapan juga Dan komentar yang diberikan Yakni dari akun Instagram Arina Ranin New mengatakan dua-duanya cantik-cantik masya Allah katanya itu bersahabat ya kalau soal kecantikan jangan ditanya memang luar biasa mereka berdua ini wanita salehah Mudah mudah-mudahan selalu menjadi orang baik selalu menjadi contoh dan inspirasi untuk banyak orang Amin ya Robbal Alamin dan untuk berikutnya persahabat ada info penting juga bersahabat ya untuk kita semua diingatkan kembali Untuk warga Konoha jangan lupa untuk dukung Bunda Lesti dan Papa Bilar di acara SCTV Music World 2022 Dukung penyanyi favorit di SCTV Music World 2022 16 Februari .20 sampai 15 Maret 2022 bersahabat ya Vote sekarang di aplikasi video ini tiap 15 menit sekali persahabat ya, ini kita voting wajib dukung mudah-mudahan Bunda Lesti, Papa Bilar, bisa mendapatkan piala penghargaan di SCTV Music World 2022. Dan selanjutnya, kita lihat juga persahabat ya, ada info juga dari Kobas, Dasuki Serojo, ini menginfokan soal restoran jasih persahabat ya kalian bingung mau makan apa kalau lagi di Sumatera mau Bekasi tuh jadi ya diingatin tuh di info ya untuk semuanya mampir di Restorajasi Sumarekon Mall Bekasi Itu mudah-mudahan usaha dari Papa Bilar, Pobas, dan Kokris Ini berjalan dengan lancar dan bisa membantu banyak orang Amin Kita masih menunggu kejutan lain Dan kabar terbaru berikutnya Jangan kumana-mana Total stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik Terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya